Waduh. Oh, itu mas. Oke, halo teman-teman. Jadi jangan lupa yang baru gabung atau baru klik video ini jangan lupa dibantu like, like, dan di subscribe ya. Oke, ini kone, maksudnya kita langsung berpost spin bosku ya. Lumayan gitu bosnya, berpost spin atau auto spin dulu bosnya. Mulu tuh kan? Nah, bisa kalau kita asli 10 sama kali kita sih ya. Karena yang mau tahu info kue mainnya dimana, kalian bisa cek-cek bosku ya. Pemainnya di bendera satu di cara ban ya kemungkinan yang mau info link daftarnya nanti gue kasih di komentar bisa di diskusi bisa-biasa maksudnya hmm. okay, balik ke in game nya aja wih satu layar tuh Tapi okay, dari dilihat-lihat dari pengunakannya sih lumayan skater please wih di lain kasih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 wah wih dikacu kirain right? mau dikasih tambahan tambahan free spin ini aja belum dikasih free spin sih, ya oke kita hilangin semua cendangnya bos ya habis itu kita auto spin 10 kali saja dengan cendang hilang semua bos ya dah oke so, atas lebih koneksi, konek lumayan sih ya. oke masih dikonek-konek merahnya bisa gak sih wih asyik cenderan bos ya apalagi nih apalagi ah lumayan dikasih karet 3 bos ya 6 uang doang sih buat bosku ya Wow saya kasih scatter bos ya Spin kali ini lumayan suga bos ya 15 kali si pindah kita dapatkan bosku tanpa kita pavy spinnya ya usia oke okay, us terbaik sih bos us-usia bosnya okay, oke okay, let's quit kita ya. jelaskan saja ah konek pertama langsung waduh pertama gak jika itu awal yang kita baik waduh ini ngakai wih yeah. jalan cuma dulu konek Sensa yeah. langsung bosku ya Kali 50 konek oh, nah teman-teman ya Lumayan bosku ya Kita gaskan kembali masih ada 10 konek spin ini sih tinggal, -tinggal dikonek petir aja Udah okay. auto dikasih bosku ya Semoga bosku ya Wah ini gak dipetir lah Nah gitu ya Pajuknya Apakah bisa max win <laughs> Oke sensasional Yang terkena bosku ya Tapi sensa gak sih lupa bosnya, ya Oke lumayan bosnya. Sampai kita harus tahi kristen dari kasih kali kali tahu tadi, Mama, lapar. Maksudnya, Oke, next spin Connect pas connect, ah, connect Wih, ah, justru wih, kali oh, Oke, okay, connect sui. wih. Ah, tuh, Suma satu kali Connect rekor, gak diturun, oke, next, enggak apa-apa, yang penting, dikasih kali patah, tidak ya, asal, masuk kali, Saya sekali, maksudnya, pertandingan tujuh puluh bosnya, oh waduh, konek bisa oh sekali itu kalau bisa konek sebuah bosnya, bisa sampai kali seratus, terus ya, bisa max, bosnya, waduh, gak diubah petir juga, oh, ini konek pisang, nasi petirnya, oh, itunya konek lagi, pilunya tambah lagi, ah kurang satu, wah ah, okay, ya, sih, oh, oke, lumayan bosnya, kami masih aktif di saya Sana sekali, kita dikasih perjalanan ke yang angkatan. Kita sebutkan juga, Saya sering sekali saya musnya, apa musnya? Namanya sudah tanpa persis tidur, kira kasih, dikasih buat waduk, kasih, waduk, kasih, waduk, kasih, waduk, kasih, langsung kasih, waduk, kasih, waduk, kasih, waduk, kasih, waduk, kasih, waduk, kasih, waduk, kasih, apa kasih, waduk, 3,4,5 aja haaa lumayan banget ya lumayan wapit wapit oke kita lanjutin spin automatisnya bosnya masih ada sisa spin berapa detikah kali bosnya lumayan bosnya orang-orang dikasih lagi di spin ini ini kita udah dikasih 400 4.0 kita bisa maikin pitnya saja bosnya ya karena kita mau terus katuska saja tadi sudah dikasih profit profit Mendingan sih ya Ini kita naikin Kita kasihkan playlist-nya saja bosnya. Kita sisain berarti 100 ribu ya Mungkin masih ada gitu bos ya Oke yang baru datang Baru datang baru datang Baru lanjut kalian subscribe dulu bosnya, ya Jangan lupa di pencet tombol like-nya juga Kalian bisa komen-komen Buat red game atau red buah Yang bakal gue mainin Nanti kalian bisa cek-cek di komentar bos ya Kalian bisa komen-komen saja ya bos ya buat kalian yang pengen apa namanya info pula update -up at at di pendek rasa ya, tujuh ke-8 kalian bisa subscribe jalan ya yang ya. ngomong-ngomong ngeblong terus gimana bos ya ngomong-ngomong ngeblong sih nggak apa bos ya ya dikasih di belakang bos ini ngeblong udah sampai tinggal 5 kali seping ya dikasih apa-apa yuk -apa, ya apa-apa nah, bos ya barusan nah, kita dikasih ini soalnya sih di seping bos ya kan kita harus beja dikasih pro ini apa nih hijau turun sih? Oke okay, umurnya turun, turun, turun. Kasih pakai kali lima belas kali dua puluh kali seratus kalian yang rusak. Uang ada malah cuy ya. Nah ini berarti kali dua belas menit nanti. Oke okay, barangnya boleh lagi Apa nih hijau semuanya lah? Oke okay, bosku umurnya turun. Wah, saya sekali umurnya terjadi ya luasnya. Nah dua ratus empat puluh ini udah balik modal bosku ya. Masih ada tiga kali spin, pertaniannya udah lumayan kecil Karena bos, jadi kalian Wih, sepuluh, aduh, oh, ungu Hah, oh, gitu us Yang gue suka, yang us, ya Masih ada banyak-banyak lagi ya, bos, us, us Pas, wih, diiii -di. Us, us, terbaik, us, ya Dia curba aja, pendiris, delapan kalian, Kalau mau cek, kalian bisa cek di komentar, us, Kalau mau tawar, klik, cek kalian klik saja di Waspinya, please Masih betul, icunya turun Pas, us perdengki, okay. wah, netral ini, ini bisa jadi konten lumayan ya, sih, Ayah, 200, saya, waduh, ini udah COVID, 100, saya, bos, nggak usah benar -benar, ya, yang penting udah COVID, kalian bisa oke, ini kali kita dapat, kita, dapat, kita, kita Selanjutnya nah, kita jumpa lagi di video berikutnya Bos Bia Jangan lupa dibantu like, comment dan longan, subscribe Bagi kalian nambahin suara kata TV Pulang di bendera Tapi jangan lupa kalian bisa subscribe-subscribe Bos Jangan lupa ya kita jumpa lagi di video berikutnya See you, bye-bye Bos Bia